Sekarang jam 5, jam 5.14. So aktiviti kami ni hari ialah sunrise attack di Kampung Garas. Tengah tunggu lagi ada dua kawan mau datang. Okey, stay tune. Okey, masih gelap lah. Boleh nampak sekeliling. Oke okay, sampai sudah kawannya. Ya sampai sudah. Tapi birak apa tadi? Si bro ada nanti link dia ada di bawah lah. nanti kamu ya. coba uh, subscribe ya ke channel. Siapa ya, buat bilog dia ya, ini jadi kami sih. Siapa pun saya kasih masuk juga apa link. Sorry lembat. Tapi birak apa tadi? <laughs> Keparut. <laughs> ya, Jalan-jalan. Okay, jam hari macam, macam... ternasih pun yuk tapi ya, dia punya embun terlalu tinggi tarap-harap -tar -tar lari lah nanti kicap lagi <laughs> standby saya sudah woi, kubi, kubi ada buat triga ini kali? saya mau tersilap cu hehehe lengong, tapi omeleng yang siang ada kan kemarin yang siang kat si Nana tuh si pake triga, siang si satu anu challenge tuh iya <San> <Udah> ya, <bener. San> <San> terus ya, kasih masuk di bag sih tidak sadar nih sama kabut gitu oke, okay, sekarang semua pacak kamera masing-masing, ambil timelapse para penyakit dia buka lah dia terbuka atau embun nampak itu sunrise dulu <laughs> itu, itu, itu itu bulu dulu kucing mati orang bilang Hai, hai wasteland <laughs> Minus poda